Sekarang lebih cepat lagi, siap-siap lebih... <tuk> Sekarang lebih cepat lagi, siap-siap <tuk> oh, Kesannya itu kayak Lucu, seneng, kayak, ya eh, lucu-lucu, seneng. Nah, tadi juga udah nulis surat buat orang tua, terutama ibu. Isinya juga, ya, doa-doa buat ibu juga. Rasa terima kasih buat sama, sayang juga. Jadi kita ingin menyampaikan tentang Idul Walidain berbakti pada orang tua. Bunda aku minta maaf kalau aku punya salah dan selama ini kalau aku ngomong yang tidak bunda suka. Abang, kalau abang selalu ngebantah dan tidak mau mengikuti kata-kata bunda Abang selalu doain bunda agar bunda panjang umur Mancet, Selalu Tidak mau bunda tinggalin abang Maafkan aku Aku telah Aku membuat Mama marah dan aku telah Membuat rumah berantakan Terima kasih mama Tidak telah... Mudah-mudahan seperti ini akan tetap eksis ke depannya. Mudah-mudahan tetap berkembang karena ee, dari event -even ini mungkin ya istilahnya mengajak mengajak kita semua kepada sebuah kebaikan untuk berwakaf untuk bekal kita di akhirat nanti. makasih ya Nak. gara-gara kamu Ibu masuk surga. Loh nah, kok gara-gara aku Bu? Kan aku cuma anak kecil Tapi inget gak kamu suatu hari? Waktu itu? Ingat apa Bu? Waktu itu kamu pernah berwakaf nak? Hei, wakaf apa ya? Gak pernah? Gak inget? Kamu pernah wakaf Al-Quran inget gak? Oh, wakaf Al-Quran Bu? Iya Pernah? Tapi... Al-Qur'annya dikasih ke orang, orangnya suka baca Qur'an tiap hari, dibaca Qur'annya. Mengalir apanya ke kubur ibuna, sampai sekarang ibu bisa masuk surga karena sadaqah infak darimu, apak darimu. Alhamdulillah.